Ku, hampir selesai tinggal kasih foto pas papa lagi tugas terus jadi deh <tuk> <tuk> wih keren Sifah Abdul juga dikit lagi jadi nih bapak Abdul insya Allah datang ke kelas oh. jadi bisa nyeritain pekerjaannya menjadi petugas pemadam kebakaran wih Hmm. Wah, seru banget dulu Shiva pernah diajak sama Papa Shiva masuk ke ruang operasi hmm? Hmm, Emang boleh masuk? Tapi pas lagi kosong ya Kalau lagi tugas, ya nggak boleh Wah, wow, seru banget Shiva Nusa juga mau bikin presentasinya lebih seru deh Hmm, tapi apa ya? Hmm. ngajakku ke tempat kerjanya. Eh, Kanusa belum pernah ke tempat kerja apa ya? Hmm, jadi bingung mau apa. Ah. Kanusa, makan yuk. Aduh. Hmm? Iya, Kanusa apaan sih? Buang-buang kertas lagi? Embasier tau kak? Hmm. <laughs> Sorry Ra. Hah? Emang kapan abang ngajakkan Nusa ke tempat kerjanya? <SILEN> Ih, udah jangan dibaca Ayo, ngarang ya <SILEN <SILEN> <SILEN> Iya, emang belum pernah sih, Ra Abis Nusa bingung Mau ceritain kerjaan abang kayak gimana? Ya ampun, Kak Lusa. Emang gak tahu abang kerja apa? <SILEN> Duh, ingat gak? Abang pernah bikinin roket-roketan Hah, iya bener-bener, Ra Nusa ingat Terus pas malam malem kita kepanasan gara-gara kipas angin rusak. Ah, terus dibetulin sama Abah, Baling-balingnya diganti, terus anginnya jadi lebih kenceng. Wush. Ingat ingat ingat? Hmm. <giat attraction> terus kerjaan apa apa dong? Aduh, dari tadi belum ngerti juga nih. Abah itu kerjanya? tukang nolongin orang ya iyalah mm. seru banget kayaknya eh, Uma <laughs> ngomong-ngomong udah selesai belum tugasnya belum nih Uma karena saya malah habis berantak terus <laughs> bingung mau ceritain apa tentang Abah mm? lagian mm -mm. kenapa Abah kerjanya harus jauh sih Kaudaruloh wa masya Allah hmm? hmm? Artinya ini adalah takdir Allah dan apa yang dia kehendaki dia lakukan oh. Tapi Uma, Abah kenapa sih nggak jadi polisi aja hmm? atau jadi guru gitu? Iya Uma, kalau Abah kerjanya deket kan bisa tiap hari ketemu, bisa bantuin Nusa bikin tugas Pasti jadinya keren deh tugas Nusa Nusa, Rara, bagus ataupun keren menurut kalian? Belum tentu bagus menurut Allah. Oh. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah, Abah harus kerja di tempat yang jauh, artinya itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Mm -mm. Walau Abah jauh, Abah berusaha untuk selalu ada untuk kita, kan? Mm -mm. Ini membuktikan bahwa begitu besar pengorbanan Abah demi Nusa, Rara, dan Uma. Ha iya ya. Aba itu ngajarin Rara untuk bantu mm -hmm. orang lain mm -mm. Oh iya Tapi Aba jahil, <laughs> suka gangguin Rara Nah, <laughs> tahu kan kamu jahilnya sama kayak Aba Iya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> iya bener <laughs> Assalamualaikum, Abah. Hai Abah, Abah, apa kabar? Alhamdulillah, besok Nusa ada tugas. Itulah profesi Abahku, dan Nusa bangga sama Abah. Walaupun Nusa sama Abah jauh, tapi Abah deket di sini.